warahmatullahi wabarakatuh sahabat Ibnu Sabil channel pagi ini saya akan menelusuri setiap jalan di desa saya ini ya saya akan mencoba untuk menelusuri setiap perjalanan setiap jalan yang ada di desa saya ini semuanya saya akan telusuri dan insyaallah kita Eh, akan saya perhatikan setiap pemandangan-pemandangan desa saya yang saya lewati insya Allah insya Allah bisa menghibur sahabat eh, Ibnu Sadul Channel bisa menghibur saudara bisa memotivasi bisa menjadi inspirasi dan edukasi oke okay. bismillah Ya, inilah pemandangan yang pertama. Ini pemandangan halaman rumah saya. Nah, di depannya sudah tidak dipagari lagi ya, teman-teman, karena di samping rumah saya ini ada mobil yang eh, diparkir. Jadi di depan rumah saya terpaksa dikeluarkan pagarnya. Nah, karena Di samping rumah saya ada mobil dan ada kendaraan motor, ya. ya. Inilah rumah saya, guys, sahabat Ibnu Sabil Channel. Nah, ini aktivitas seorang anak yang akan berangkat ke sekolah. Oke, kita lanjutkan, guys. Di belakang rumah saya ada sebuah gunung yang sangat tinggi, lumayan tinggi nah ini, masya nanti setelah saya membuat vlog desa ini, pemandangan menelusuri setiap jalan yang ada di desa saya ini saya akan buat pemandangan-pemandangan alam, ya. nah ini perdana saya untuk buat vlog pedesaannya, jadi saya akan telusuri dulu jalan yang berada di desa saya ini. Oke, okay, cekidot. Cuacanya masih sangat dingin, sahabat. nya masih sangat dingin sekali Karena ini baru sekitar jam 6 pagi ya baru sekitar jam 6 pagi seharinya juga sahabat belum muncul ya jadi ini masih benar-benar pagi sekali ya nah itu rumah saya ya ini oma-oma ini oma ya oma saya ini depan rumahnya nah, insya Allah oke, kita lanjutkan sahabat <tuh> oke kita lanjutkan lagi ya perjalanannya ya kita akan telusuri semua jalan yang ada di desa ini. Nah, iya. Ini buat vlog desa. Vlog pedesaan. Lagi buat vlog pedesaan. Ya, apa? Lagi membuat video pedesaan baru diupload di YouTube, <gulau> <gulau> nah. boleh toh? Nah. Nah. Itu Bapak Nuno ya. Bapak, hmm. bapak, itu bunga. Oh iya bunga, ayo kita lihat guys bunganya ya. Nah. Tanaman-tanaman di halamannya uh, rumahnya Bapak Nuno. Nah ini tanaman bunga lainnya bagus ya sahabat ya bagus bagusnya ya Ini ada pohon cingke ya guys. Kebetulan tahun ini buah cingke nya juga telah memberikan uh, sedikit uh, buahnya. Jadi insya Allah tidak lama lagi akan panen orang-orang yang ada di desa saya ini panen cingke. sedikit banyak telah memberikan buahnya, ini bagus ya nah inilah pemandangan pemandangan di desa saya ya oke kita akan telusuri seri langsung. itu rumahnya Bapak Sulaiman sahabat da'i yang biasanya selalu keluar dengan saya tiga hari dengan jalan tablik oke kita lanjutkan Mana? Di sekolah? Jalan terus ya. Nah inilah pemandangan di sekitar eh, desa saya, sahabat. Insyaallah bisa menghibur ya. sedang siap beraktivitas. <tik> mau <Assalamualaikum>. kemana <tik> bang langsung masuk ke rumah Assalamualaikum kemana <tik> <Assalamualaikum. tik> <Assalamualaikum. tik> <Assalamualaikum. tik> <tik> Oh, beraktivitas lagi. Ini anak-anak mau kemana? Ke sekolah? Malu-malu. Ini mau beraktivitas jualan ya? Biasanya beliau ini jualan ikan, jadi mau cari target lagi. InsyaAllah didoakan beliau ini, salah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mataharinya mulai muncul, sahabat Mataharinya mulai muncul. Oke, okay. dia mau pergi ke pantai, sahabat mau cari ikan. Kalau dapat nanti sebentar nanti akan dijual di jalan. Jadi itu banyak pelanggannya ya. Oke, okay. okay, kita jalan lagi ya. Kabupaten Bonepesisir, yes, Desa Permata. Nah, itulah nama daripada desa saya, Desa Permata, Kabupaten Bonepesisir. Terus lihat lagi ya, kita telur suri lagi jalannya sampai habis. Ini hmm. masih memang benar-benar alami ya. Jangan lagi, ya. Wah, ada anjingnya, guys. Ada anjingnya, sahabat. Ah, kaget saya. Ada anak mau berangkat ke sekolah. Ini SD. Yang itu tuh, SMP. Jadi masih benar-benar asli ya guys. Ini jalannya saja masih pakai beton, jalan beton, bukan jalan jalan aspal. Yang namanya juga desa pedalaman. Ya. Tapi alhamdulillah listriknya juga sudah masuk ke desa saya. Alhamdulillah. Itu yang jualan pulsa. Oke, okay, kita lanjutkan. Kemana? Mau kemana? Mau ke sekolah? Huh? Mau ke sekolah? Oke, okay, kita lanjutkan lagi. jalan rayanya sahabat nanti lain kesempatan saya akan menelusuri lagi jalan yang ada di jalan raya yang ada di desa saya ini jalan yang saya telusuri ini baru jalan yang ada di sekitar dalamnya desa ya kedalamannya ya Nanti insya Allah saya juga akan buat vlog yang uh, bertemakan pemandangan-pemandangan dari atas gunung Nanti disimak ya videonya ya, dinantikan videonya ya, insya Allah Oke kita lanjutkan nah, Alhamdulillah semuanya sudah ditelusuri ya hanya memakan waktu 17 menit. Sekarang waktu rekaman video saya sudah 17 menit 27. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ke atas. Nih. pemandangan gunung. saya akan ke atas gunung, saya akan ambil pemandangan atasnya, eh, pemandangan dari atas. Lalu semua rumah saya akan uh, perlihatkan melalui video ini. Ya. Kita habisin, habisin dulu jalannya ya. Kita habisin telusuri dulu jalannya. Kita telusuri semua jalannya ya guys ya. ke rumah saya guys ini batu buat pembangunan beronjo batu yang sudah dikumpulkan untuk pembangunan beronjo ya guys itu masjid ya sini ada poskesdes desa permata nah di bagian bawah desa saya ini setelah jalan beronjo ini sahabat ada sebuah sungai yang insyaallah besok saya akan uh, buat uh, video khusus untuk menelusuri jalan sungai itu sampai ke kebun saya ya nah, saya akan menelusuri sungai ini sampai ke lokasi dimana kebun saya Ya, di situ akan saya akan perlihatkan juga setelah sampai di kebun saya saya akan perlihatkan pemandangan-pemandangan desa saya dari atas gunung atau dari atas kebun saya insya Allah terus saksikan video videonya ya ini baru langkah awal saya membuat karir di youtube atau menjadi seorang youtuber ini baru langkah awal saya yang bertemakan vlog desa ada batu lagi yang dikumpulkan ini buat pembangunan rumah jadi di sini guys ada yang akan buat rumah lagi nanti saya belum membuat rumah itu mereka mengumpulkan batu ini dulu terlebih dahulu dan batu-batu ini diangkat dari sini guys saya akan perlihatkan ya dari sungai ini guys ya lumayan uh, tinggi juga ya ngambil batu di sungai ini lalu di bawah